Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mahdi Asda Yusof NIM 27 10 16 Akan mempresentasikan tentang kehidupan nenek moyang di Indonesia Sama asal-usul kedatangan nenek moyang Indonesia Nenek moyang Indonesia sudah ada Sudah sama bubar atau paksa menurut Van Henny Gordon Nenek moyang datang ke Indonesia melalui jalur laut dari Asia Tengah dan Australia sehingga awalnya di Indonesia ada dua khas yaitu khas mongoloid dan ras australoi kehidupan nenek moyang di Indonesia sebelumnya sudah dikatakan bahwa nenek moyang Indonesia ada sejak zaman paksa zaman paksa ini menurut esok mona dibagam jadi dua yaitu zaman batu yang meliputi sama batu tua batu tengah dan batu muda kehidupan dan napway tersebut pada batu tua seperti pada gambar <SILENGALAN> ke depan pada batu tengah seperti pada gambar <SILENGALAN> ke depan pada batu muda seperti pada gambar Sama logam yang meliputi sama gundu dan besi, kita anak koya pada sama besi seperti, seperti pada gambar. Selain itu, sosok juga mengatakan bahwa sama paksa dibagi jadi empat, yaitu sama buku dan mengumpulkan makanan, cocok tanam, cocok tanam, pertanian, dan kehidupan pada sama buku dan mengamuk seperti pada gambar kehidupan pada sama tanam seperti pada gambar kehidupan pada sama petani seperti pada gambar kehidupan pada sama peundagian seperti pada gambar Zaman Kajah Hindu-Buddha Pada zaman ini, kehidupannya Mulai Bubah, masyarakat Membuat agama Hindu dan Buddha Ada sistem kerajaan Mengenal aturan kasta Lembaga pendidikan bupak Asrama Serta digunakan Bahasa Saseketa Fus Palawa Dan banyak yang membuat kita Berisi kerajaan aja aja. Selanjutnya, jamaah kerajaan Islam, zaman ini kerajaan sebagai kesultanan dan sudah sebagai wajahnya hilangnya sistem kasta, di yang kalender Jawa dengan berhitungnya seperti hijia. ya, perdagangan, besar. pesat, muncul adat dan kebiasaan sesuai Islam pendidikan, dilakukan di masjid, langkah atau suwah, serta banyak masyarakat yang Menurut agama Islam Sekian video presentasi dari saya Apabila ada koreksi Atau tambahan Bisa ditulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh